Baiklah persahabat list dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru di jumat berkah ini persahabat ya ke kabar pertama ada kabar yang sangat membanggakan juga nih untuk kita semua kepada Rizky Bilar, yang mana Alhamdulillah kakak Bilar persahabat ya ini menjadi brand ambassador MS Glow Foreman dan Konidin ID. Wah, wow, masya Allah bangga bersahabat ya di akun Instagram berbagi ya kakak Rizky Bilar ini mencantumkan bahwa kakak Bilar itu sudah resmi menjadi BA MS Glow Foreman dan Konidin ID. Dengan pengikut Instagram 12,1 juta yang luar biasa, mudah-mudahan berkah-berkah dan selalu lancar apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Kita juga bersabat ya, postingan tersebut Di oleh akun sahabat Leslor Taiwan, ada kalimat caption yang Dituliskan, sungguh aku Bahagia, yeay Papa Bilar jadi Brand Ambassador MS Glowforman Abis ini gue akan Borong MS Foreman Buat suami gue, biar banget suami gue glowing seperti Papa Atun kata-kata aduh Masya Allah banget ya <gifat> ini cute banget Alhamdulillah yuk support terus dukung terus yang terbaik untuk idola kesayangan kita kalau masih tersebut juga sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari fans sejati yakni dari akun emira.nur1986 mengatakan Hmm, akhirnya yang ditunggu-tunggu kenyataan juga di persahabat ya Dan selanjutnya juga komentar lain diberikan dari Anton Sandra Amskor Tetiani Sama Min, biar suami kita glowing kayak papanya Baby L Biar mau tidur sama bangun tidur enak dipandang ya Min Masya Allah banget ya Luar biasa, mudah-mudahan selalu banyak support, doa, dukungan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita kita coba juga nih para sahabat ya Keunggahan Mas Gilang Juragan 99 Sebelumnya para sahabat ya Ketika momen kebersamaan dengan Leslar Ini Mas Gilang membuatkan sebuah kalimat Yang tentu membuat kita semakin bangga Di akun Instagram pribadi miliknya Hari ini kita ajak adik Rizky Bilang Lesti kejurang untuk kulineran di Malang Sambil aku ajak Victoria visit ke pabrik PL. Cosme, persahabat ya yang memproduksi MS Glow sudah cocok belum, kakak dan dede jadi BA, jadi brand ambassador MS Glow Beauty dan MS Glow Foreman, wow Masya Allah bagi bersahabat ya, ternyata tentu sekarang menjadi kenyataan, Rizky Milara ini sudah menjadi brand ambassador MS Glow Foreman persahabat ya, dan kita lihat juga persahabat keunggahan Akun Instagram Dede Elasti Perhatikan Bukan hanya Rizky Bilar saja Yang menjadi brand ambassador, Istri tercintanya pun Elasti Kejora ini sudah menjadi Brand ambassador MS Glow Beauty Wow, Masya Allah bagi bersahabatnya Suami istri ini menjadi BA dari MS Glow Persahabat ya patut bangga Patut bahagia sekali mengidolakan mereka berdua Masya Allah mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk semua banyak orang Amin Ya Robbal Alamin Selain MS Glow Beauty Dan yang juga ini menjadi BA dari Purnama Beauty Official Persahabat ya Wow Masya Allah banget Yuk dukung terus, kompak selalu solid mensupport idola kesayangan kita Berikutnya persahabat, perhatikan juga nih Untuk kalian semua, pengen akan menginfalkan tak henti-hentinya Tak bosan-bosannya ya persahabat ya Untuk mengingatkan Malam Puncak Indonesian Dangdut World 2021 Yang akan dihadirkan live di Indosiar hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dicatat Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan persahabat ya Kita tentunya menyaksikan acara yang paling ditunggu Lesti Bilar akan tampil bareng di panggung Indosiar Berikutnya juga perhatikan persahabat ya Ini ada juga spesial dari Indonesian Entertainment Group ya, atau disingkatnya IEG Indonesia di sini ada sebuah postingan Ada foto kakak Bilar Yang disandingkan dengan foto-foto yang sangat luar biasa juga nih Top Indonesian aktor, sahabat ya Top Indonesian aktor Wah, pasti Yegel ya, Buddhis udah enggak asing lagi kan Sama ketiga aktor papan atas Indonesia ini Ya, mereka adalah Rizky Bilar Raybong dan Angga Yunan Daria 16, wah, wow, sahabat ya Enggak cuma tampan, tapi mereka juga memiliki bakat acting yang begitu luar biasa Duh kalau ini sih namanya paket lengkap tuh persahabat ya Mimin jadi penasaran nih kalau lihat ketiganya menggunakan jas seperti ini Kira-kira mana yang menjadi favorit dari Elstek, IEG, Budi? Sertakan jawabanmu di kolom komentar ya Tuh persahabat ya, Masya Allah Perhatikan di kolom komentar Dukungan selalu banyak untuk kakak Rizky Bilar Kita lihat di akun Instagram Korean Lessland berkomentar Suami aku Rizky Bilar kabur ah sebelum emak mengamuk <laughs> Masya Allah banget ya Berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesslie Bilar Galeri Underscore mengatakan suami orang sangat mempesona Siapa lagi kalau bukan Muhammad Rizky Bilar Masya Allah bangga persahabatnya, dukungan untuk kakak Bilar semakin banyak, semakin tentunya luar biasa persahabat yang kompaknya dari fans sejati untuk men-support idola kesayangan kita. Masya Allah mudah-mudahan selalu membanggakan, selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat... Tunggahan Rajasi Alhamdulillah Rajasi sudah open juga di Gambir Persahabat ya tepatnya Di Jalan Kiai Haji Hashim Ashari nomor 12 Gambir Jakarta Tuh persahabat ya Yuk tentunya kita untuk membeli Rajasi Di cabang Gambir Persahabat ya Promo opening by One get 1 Persahabat ya Ada promo nih dari Rajasi Mudah-mudahan, tentunya doakan juga nih untuk usaha Kakak Resi Semoga dilancarkan dan semoga disukseskan. Amin, ya Romel Alamin di sini juga sebuah kalimat lewat info lewat kemsen yang dituliskan. Good news buat warga Gambir. Sekarang Raja Rajasi sudah ada food Kitchen di Jalan Kiai Haji Hashim Ashari nomor 12 Gambir Jakarta Pusat. Untuk warga Gambir dan sekitarnya dapat diskon by one get one si yeah, ayam di den In Maupun online Untuk online kalian bisa order di Gofood, Graefood, Sofiefood ID, dan Travel Locket Persahabat ya, follow akun Rajasi Tuh persahabat ya, tag teman Dan keluarga ya, kalian, kamu untuk Nyobain menu Rajasi Yang pasti rasanya paling anjay wow. Masya Allah, banyak persahabatnya. Doakan, dukung penuh Untuk usaha kakak Rizky Bilar dan ke kabar selanjutnya persahabatnya Bangun juga akan menginfokan Jangan sampai lupa kita semua para fans Untuk menyaksikan acara cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku Setiap hari minggu jam 1 siang Live di antv persahabatnya Jangan sampai lupa tayangnya Setiap hari minggu untuk episode kali ini persahabat Dukung support yang terbaik Untuk karya-karya dari idola Kesayangan kita Berikutnya juga persahabatnya kita lihat keunggahan IG nya Bang Lintar Ini Bang Lintar memposting sebuah postingan foto bersama Haris Priza hmm. Yang mana tepatnya persahabatnya hari ini Bang Haris sedang berulang tahun Wow, happy birthday Bang Haris Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Doakannya untuk